Jangan ya allah pin tertelan aja ya pengiran ya, rice of the ada kitab kader, kelola udah ke kitab dokumen, dia lagi pengiran Depo Ro kekasih, nabeong kafir kan karuan gak level, nabeong kekasih pin terpin tertelan, ini pengiran jepin tertelan, maksudnya udah kagum loh, dia sederhana. nabi Ibrahim coba, Khalil Rahman berarti kabut deh, jadi nabi Ibrahim zaman Sugeng ngertiin adiknya, gelar itu dong, nabi Khalil Rahman, Khalil itu nabi terjemahnya kekasih pengiran, mungkin. Karelu konco sing wis intip sangat dekat. Melani wong Arab nak darani nopo nyuwun sewu nopo tusuk gigi. Iku basa Arabe takhlilusmin. Apa neng selas-selane nopo gigi. Jadi khullah maknane selas-sela. Makne selas-sela iku ning atine Ibrahim maknane nopo? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dino kiamat tu walakullatu wala syafaah. Ora ono nopo kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilullah Rahman, banget pareh mbah ke suatu saat malaikat Israel itu datang Ya Khalilah Rahman saya diutus Allah yang khalil anda yang kekasih anda supaya mencabut nyawa anda ngamuk Nabi Ibrahim khalilan yusi'u khalila. khalilan yumi u khalila. Nabi Ibrahim merajang bahasa Indonesia. Israel. kekasih kok mati pacari. kekasih kok mati dikasih karpe bubi. Orang keliru, preambu keliru, mesti elkeliu itu keliru. keliru. Dagang Israel yang salah tangkap, maksudnya. Ma <tuk> nah, Israel ratau sekolah, ratau cepat. Mau <tuk> jadi malaikat kafir atau mana bu? Sekolah. Sekolah malah repot. Entah kafe dulu saya ya, dia ya, nah, Israel apa? Sekolah. Gak tidur dosen ya. <tuk> Akhirnya malaikat Israel balik, balik nih ke langit. Balik aku di gusti kata Ibrahim hal raaita khalilan yumitu khalila hal raaita khalilan yusiu khalila jare dewe Allah. el kandani Ibrahim. Hal raaita khalilan la yukhiffu ayyal khalila. Kandani Ibrahim kuwi tuh ana kekasih ora kepen ketemu sing dikasi. Wah, meriah Ibrahim Iku Ya khalil rahman Ibrahim jarene Allah iku. Oh, tak kekasih, saya ngelarasiap ketemu, sing dikasih Masya Allah, semati langsung mati. Jadi, Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Mu kecil kitab pintu. Nah itu, hujah singganggung kafir yono, hujai Allah ngadepi para nabi nih. Ya masuk, nabi Musa nanti lumba melaku-melaku tuh selain dening wit dicokot semut siap cerita ini, walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa nopo sinten? tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Onok banjir, onok banjir gitu, terus sing solah, sing dolim kena kape, onok gempa ya, kena kape, wong ager musibah solah toleh kena kape, solah dolim kena kape. Apa sahabat Musa itu solah betolah, gitu solah wape toleh, ibu beling, woh solah betobo toleh, toleh ibu banilo nih betobo. Walhasil protes Nabi Musa, spudi to kusti. Nah, kita pilih-pilih dong, yang dolim kena, yang soleh tak kena Jadi propor, ya, germang-germang Baru germang ngeselin, selain deng Walaupun selain deng Ini dicopot, semut sitok Kerangkang di orang, -orang ini Ngoakmuk, seumah diobong gabe Diobong gabe, Nabi Musa takut di Ya Musa halah namulatan wakita sing nyopot sitok, yang diobong sitok jawabin nak lu jawab toh mesti <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yo, sa, gue, yo. Ya, waya, saya rasa raja yo raja jawab saya sebagai monon sebagai mon, jadi dicopot kerangkang sitao, dia mau ngapain cari pangeran saya mesti ini gua di sitao aja saya nyokok, sepanjang so, Allah gak ada sunnah nak ana musibah kene kabeh lan kok sing saleh matine dianggep syahid sing ora saleh dianggep sami dianggep doleh <laughs> menawa nek ketika nek buat pangeran wa taqu fitnatallati sibanallazina zulamu minkum khosso sebab so, ana fitnah ono cubo fitna, yo sing saleh lah <laughs> gitu lho kok pen gitu gampang iki Misalnya kados yen sewu kados gempa kados banjir kados musibah kabeh wali rawani donga supaya musibah itu hilang. Karena ketika aronok gempa, misalnya aronok banjir, ono wali itu, gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah. Masalahnya aronok musibah, sing maksiat yo ya tenang, sing selingkuh yo ya tenang, sing dangdutan murno yo ya tenang. Artinya kalau tidak ada musibah, yo udah ditenangi maksiat tapi Tapi naronok musibah terus, sing jumatan yo ya di gempa, sing ngaji yo ya sing lagi itikar. Yo. Ya ya, tapi kan satu-satu sing -satu, maksiat yo ya Sing ad, ya ad, singko ad, singko ad, gak masalah. singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, Allah ad, singko ad, singko ad, singko ad, ilah ad, singko ad, ya. singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko ad, singko Amun ana tocis iki kuwi ana solusine kurang banyu kolam renang. salat. Banyu digo kolam renang. Ibu yang merbanyu. malaikat mempertimbangkan tak ke ibu tapi, nak, orang sing solar, aku tutup, Tapi, nak banyu pakai, like, sing dosen, joran, tang, Terus, gue takut, nak. sikap Tuhan, gimana gitu. Sana, gak takut, sikap. Tuh. Ya, semoga hisap aku sok ben, gak ada salah, TV, hisap benar. Gak ada TV, hisap aku, sana merovokasi. saya, Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Sesuai. <laughs> Fungsinya apa, Gusti Hujan yang jatuh? Soalnya <laughs> Soal kirim ilmuwan teliti. Pola hasil suci, di penemuan. Tapi biaya-biayanya tetap maksa. Tetap naga. Maksaya. Iya, rasa mono. enak, asal di channelnya. Oh, iya, Amal soleh wis walsek ang akhirat Mulane agama moi limangka, limangkana yang cuboha wali akhir aku moi wukurane wong ya iman sok benua no yaumul kon aning dunya go wort wong sing duha suka ya suka si rato duha chi cino chi no suka he di rato suka wong beti no duha keputon yo aka si rato duha rato puton aka ning jelas disebut wati kal ayam mulu duha Asal di sawri cening itu iku undah-undi sing saleh ge sing dolim napa Udah undi la so akhirnya, akhirat aki wong saleh iku bertahta tenang diki kawong dolem dening nroko wong saleh wis pesta widadari macam-macam golek model biwe ono ning donya sing saleh meriyan mileh rawani wedi maksiat duwit ra macam-macam waya sing halal lu dibojo lara ento ning donya wong loro sing halal wedi sing dosa beti okay. ayok halal ayuh, Orang sing juga elah. wah soleh, itu tapi dari ini bu wah wah ini bener Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi dari khalifah ini dari Gubernur Basra zaman ini cerita koi Mbak Salman, cari saya ini, kan kok betul-betul syukuran, sebetulnya warga syukuran <tik> saya kira kurang jelas masa depan karena <tik> <tik> saya, dengan saya, dengan syukuran, saya ini jarang syukuran, itu Salman Al-Farisi sebetulnya aku syukuran, sebetulnya warga tak udah. menurut Salman Al-Farisi, laku-laku didang ya karima kau min tergurmat. terhormat berbeda ini, hari ini contohkan Dhani indahkaltu jannah anak karim wa indahkaltu nar fa'ana la'im oh, sobatnya yang aku menubuh suargo lagi udang ya karim nabi aku sobatnya yang menubuh udang ya la'im harusnya orang islam itu kurangnya akhirat aku menubuh suargo berarti karim, orang tergurma menubuh suargo berarti la'im panggilan aku sobatnya, itu udah sih panggilan sobatnya aku menubuh so suargo aku, <tuh> nah, aku misalkan itu selalu akhirat surah akhiratubi yang kentunya meloyo semletene ra karu. Surah akhirat belas surah akhirat. Padal nabi nak ngetikan sing diulang-ulang mangkana yaqminu billahi bil yawmi. Amin. Dadi kene sampeyan ora perlu ngerasa melarat saiki. Marat tenan ya sembun neraka iku. Ya ora sanggra rasa sugih-sugih tenan ya. Di suaraku, ya, Itu si, keren, itu merasa suka-suka. Ya, Mama, bawa ya, sih. Itu menilai gede. dan suaraku, Bu jadi guru. Heroke, itu jambu. Eh, gue Islam biasa kan, gitu. <laughs> <laughs> Dua artinya Nabi Sulaiman, tiga ibu itu ngeluar protes, sih. Gusti zaman di dunia saja punya seribu masa di surga. <tik> Loh ya, tata Rasul Sulaiman dikek 70 jelas gak gelem kan. Masa Gusti ini surga kelas VIP, saat di dunia saja punya seribu 1000. Masa di akhirat turun. Allah. eleng alang ke Dawis Salman Al Farisi, intakhalul jannah fa'ana kari, wa intakhaltun nar fa'ana la'in. Masuk pulau saya dari tentunya kalau kecuali Wong Alim Muljana tentunya gitu ya sama, mending ban, entah ini syukuran pulang kayak itu, semacam ngotot. ya seni tuhnya syukuran sangat dari, penting harus utang utang gitu tapi syukuran yang sangat dari misalnya persepsi nih rukunnya Rabu Bo syukuran sangat tapi nak bujunya Ayu Rabu Bo keren kan, syukuran fen Wong Ros K istri siapa?